Tolong dibagikan videoku dan di, jangan lupa di subscribe juga jika menurut kalian video ini bermanfaat angka baiknya kalian memunyai loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan kasyirante dan barokanku anda mau jadi apa kata nabi berang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir katakan yang baik atau diam maka dari itu jika orang itu tidak menyakiti ke fisik kita jangan pernah membalasnya cukup katakan yang baik atau diam dan jika ada yang menyerang ke fisik kita cukup membela tapi jika orang itu diam saja tidak pernah buat masalah dengan kita jangan ya langsung tiba-tiba dibunuh itu konyol namanya meskipun anda tewas juga meskipun anda terbunuh juga jika anda sengaja membunuh satu orang saja yang beriman berarti anda sudah memesan tempat di neraka jalan dan tidak akan pernah keluar di dalamnya Coba buka Quran surat An-Nisa atau surat keempat ayat 93 yang artinya Dan berangsiapa siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja Maka balasannya ialah neraka jahanam dia kekal di dalamnya Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kembali lagi ke hadis tadi. Jika ada orang yang berbohong. Tentang agama atau Dajjal Cukup katakan yang baik atau diam. Hadis Nabi. Akan muncul di masa. umatku yang akhir Para pendusta atau dajal Yang pandai berdusta tentang agama Nah para penghafal Quran juga terbagi menjadi tiga golongan Yang pertama orang yang tidak sukses Yang kedua orang yang menuju sukses Yang ketiga orang yang sukses Coba kalian buka surat Patir atau surat ke 35 ayat 32 Yang artinya Kemudian kitab itu kami Wariskan kepada orang-orang Yang kami pilih Di antara hamba-hamba kami Lalu di antara Mereka ada yang menggalim mendiri sendiri Ada yang pertangan Dan ada pula yang lebih Dahulu Allah berbuat kebaikan dengan izin Allah Yang demikian itu adalah karunia yang baik Allah telah mewariskan kitabnya kepada orang-orang yang terpilih Tapi diantara orang itu terbagi menjadi tiga golongan Yang pertama yang tidak sukses atau dolimun di nafsi, dalim terhadap dirinya sendiri. Dia hafal ayatnya, dia tahu surahnya dan dengan beraninya dia mengkari ayat-ayat Allah atau Dajjal berdusta tentang agama. Buka Quran Surat Al-Baqarah atau Surat kedua ayat 24 Yang artinya Dan diantara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia Mengagumkan engkau Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya Padahal dia adalah penantang yang paling keras Selanjutnya Ya artinya dan apabila dia berpaling dari engkau Dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi Serta merusak tanam tanaman dan ternak Sedang Allah tidak menyukai kerusakan Selanjutnya lagi dan apabila dikatakan kepadanya Bertakwalah kepada Allah Bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa Maka pantaslah baginya neraka janam Dan sungguh janam itu tempat tinggal yang terburuk Kita ambil contoh saja kita juga pasti akan kecewa jika kita telah percaya kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tapi tidak mengerjakannya. Bukankah kita kecewa? Lalu bagaimana dengan Allah? Dia telah percaya kepada seorang seseorang. Dan mengariskan kitab al kepada orang itu. Tapi dia berani-beraninya dia memutarbalikan fakta. Coba kalian buka Quran Surat Al-Imran atau Surat Ketiga Ayat 31. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Misi Allah mencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun maha penyayang Dalam malah Kita disuruh ikuti Nabi kata Allah juga Bahkan sudah tertera Dalam hadisnya juga Jika urusan dunia Kalian bisa cari sendiri Tapi kalau urusan agama Coba tanyakan kepadaku Dan jika ada orang Seperti itu Jangan hina Kan kata Nabi Katakan yang baik atau diam Dan kata Al-Quran begini Coba kalian buka Quran Surat Anisa An atau surat keempat at Surat 146 yang artinya, dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka Sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain Karena kalau tetap duduk dengan mereka Tentulah kamu serupa dengan mereka Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik Dan orang kafir Inra jahanam, jangan dicela karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi, gak ada kerjaan. Cukup tinggalkan dan ingatkan sekali dua kali. mah jika dia mendengar tapi tak mempraktekannya, katakan padanya, Pak, Bu. Dari dulu juga sudah ada yang seperti bapak atau ibu. Bapak bukan hanya kesiangan, tapi kesorean, kemalaman, dan kebahagiaan. Intinya telat. Coba kalian buka Quran Surat Al-Baqarah atau Surat Kedua Ayat 93 yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung sinai di atasmu seraya berfirman pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah mereka menjawab Kami mendengarkan Tetapi kami tidak menaati Dan Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu Kecintaan menyembah patung anak sapi Karena kekafiran mereka Katakanlah Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua, menuju sukses atau mukta di pertengahan. Paket hemat atau orang mau berhijrah atau berbuat baik kepada orang lain belum Baru untuk dirinya sendiri daripada tidak sama sekali Yang ketiga orang yang sukses Saya bikin berharap Orang yang lebih dulu berbuat baik dengan izin Allah Semua perilakunya berubah menjadi baik semua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 Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.